Kemudian ada two of cups. Oke, okay, ya, bagus banget di sini ya. Aku lihat. Akan ada pertemuan ya yang aku lihat di sini dengan seseorang yang kamu cinta di sini, ya. Pertemuan dengan seseorang yang kamu cinta, benar-benar kayak dari hati ke hati ada koneksi, ya, chemistry benar-benar terjalin banget. Soulmate yang aku lihat di sini ya. Benar banget bisa jadi soulmate di sini. Ini tuh kayaknya kayak kamu akan bertemu dengan soulmate kamu ya sebentar lagi nih ya aku lihat ya kayaknya karena di sini ada night of Cups kemudian ada Two of Cups ya di sini ada Cup semua gitu Seven of Cups dan pertemuan ini penuh cinta ya aku lihat di sini ya penuh cinta penuh dengan uh, lovey dovey gitu ya penuh dengan Aura-aura asmara di sini ya, aku lihat. Karena semuanya ada kapsnya. Seneng banget ya untuk kamu Aries di sini. Kemudian kita lihat di sini kapan ya, kapan gitu kan bertemunya kalau memang ada gitu kan untuk kamu ya. Kita lihat di sini kapannya itu bisa jadi dari Uh, bulan ketujuh ya bulan ketujuh atau bulan Juli di sini ya aku lihat terus kemudian juga bisa jadi di bulan uh, dua bulan setelah bulan ini ya gitu ya aku lihat dua bulan mendatang berarti <gifat> ya aku lihat ya lebih ke arah sana kemudian kita lihat di sini untuk karakternya gitu ya karakternya kita lihat ada kartu The Devil, ya. Kemudian ada The Tower, oke. Oke. Gak terduga banget ya. Kemudian ada Two of Wands. Di sini ada Two of Cups, di, di sini ada Two of Wands, oke. Okay. Di sini aku lihat kalau dari ciri-cirinya, ya. Dia nggak bakal bisa ngelepas kamu, dia nggak bakal bisa lepas dari kamu. Di sini karena pertama, pertama ya aku lihat ya memang sudah terpesona gitu kan dengan kamu... Terus kemudian juga di sini yang aku lihat dia nggak bisa uh, yang namanya ada rencana-rencana gitu ya, bukan bukan tipe orang yang merencanakan banget. Jadi ketika bertemu dengan kamu sat-sat sat-sat gitu kan terus langsung bisa untuk uh, ke arah menikah gitu ya, terus ke arah pacaran gitu kan kayak langsung aja gitu. nggak bisa yang uh, nunggu dulu atau milih-milih dulu atau mempertimbangkan dulu enggak. Kalau hati dia berkata ini, dia pasti akan berkata ini. Dia pasti akan melakukan ini. Kalau hati dia berkata itu, dia pasti melakukan itu, dan tindakannya dia itu juga gitu loh ya. Ya, aku lihat di sini, termasuk dari sisi percintaan. Kalau dia udah suka sama kamu, langsung gitu loh ya, aku lihat di sini ya, tanpa berlama-lama di sini ya, karena kalau berlama-lama nanti malah ragu gitu kan jadinya kalau lama-lama tuh gitu ya jadi aku lihat di sini dia bukan tipe orang yang nunggu gitu ya atau mempertimbangkan enggak gitu spontan banget ya karena di sini ada the Tower spontan banget nih aku lihat paling kalau kalau sesuatu hal yang ada perihal perencanaan itu yang aku lihat paling adanya itu setelah gitu loh. setelah serius gitu kan baru Gitu. setelah itu mulai perencanaan perencanaan perencanaan karena bagi dia itu sebelum sebelum apa ya namanya sebelum official kalau sebelum pacaran sebelum ngasih tahu perasaannya udah merencanakan ini, ini ini ini alamat gak bakal kejadian gitu ya jadi uh, dia kebiasa itu untuk Kejadian dulu gitu kan ya pacaran dulu abis itu baru merencanakan gitu ya ke tahap-tahap yang lebih serius. Kalau dari kartu kita lihat di sini ada kartu cups berarti ada kaitannya dengan Scorpio, Cancer dan Pisces. Kemudian di sini ada Capricorn, The Tower. Kita lihat di sini The Tower ya zodiaknya apa gitu kan? Mirip-mirip uh, ke arah api sih ya sebetulnya ya. Kalau dari kalau dari di sampingnya ini gitu kan karena ada two of wands jadi ada elemen api sebetulnya kalau ada tower di sini scorpio ya scorpio oke okay. scorpio ya kemudian di sini bisa jadi sesama aries kemudian ada Sagittarius dan leo ya di sini aku lihat oke okay, untuk kamu kita lihat di sini dari kartu zodiak zodiaknya ya kita lihat ada taurus aquarius kemudian di sini ada Mercury, ada kaitannya dengan gemini dan virgo ya yang aku lihat di sini ada kaitannya gemini virgo itu bisa masuk di sini ya zodiak zodiak tadi yang disebutkan itu bisa bisa masuk ya uh, jadi ini mungkin kalau untuk kartu zodiak ini dia ada kesempatan gitu untuk zodiak yang lain selain yang disebutkan dari zodiak menurut kartu tarotnya gitu ya di sini ya aku lihat itu bener-bener yang aku lihat bakalan bertemu banget dan kayaknya cepet deh kayaknya cepet banget ketika ketemu kemudian sehari dua hari tiga hari kemudian Kayaknya dia tuh langsung untuk pengen banget langsung mengubah status kamu dan dia menjadi status yang lebih resmi gitu yang aku lihat. Ya pengennya dia tuh yang kayak gitu. Langsung resmi aja kita gitu kan. Ya jangan jangan nunggu-nunggu lama lagi kayak gitu ya. Kalau kamu seneng dengan hal seperti itu, ya berarti yang aku lihat di sini memang demikian ya. Kalau kamu nggak seneng, berarti dia itu tipe orang yang nggak gampang nyerah. itu nggak bakal nyerah dia ya. Walaupun kamu berkata tidak tapi di sini aku lihat karena udah ada koneksi itu gitu ya kalau karena udah ada kata-kata soulmate gitu ya berarti memang pasti akan ketarik gitu loh dengan sisinya dia dengan sifatnya dia ya. Oke, itu yang bisa aku lihat di sini. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.